seputar Leslor tentunya baiklah perasaan Leslor dimana manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan vitamin bahagia persahabat ya tentunya akan menyuguhkan informasi menarik yang terbaru seputar Ritala Kita, Lesti, dan Bila ke pertama ada unggahan spesial banget nih yang diunggah vitamin bahagia oleh dede latih kejuaraan di akun sedangkan pribadi miliknya satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto kece, Foto jer dan foto keren banget pasal ya bersama suami tercinta, Kakak Bilar. Masya Allah, dengan pakaian couple selalu saja membuat kita semakin bangga kepada idola kita ini. Kemudian, selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal alamin. Ada kalimat caption luar biasa juga yang dituliskan oleh Dedek Lesti di postingan tersebut. Berdua dulu aja, beberapa bulan lagi, insya Allah bertiga. Eh, mereka travel di Tentu sekarang fotonya berdua aja dulu Kata Dedek Lesti ke Johor. Beberapa bulan lagi bakalan bertiga. Amin. Mudah-mudahan secepatnya. Tentu mereka. Bisa bertiga nih fotonya persahabatian. Ya. kita makin gak sabar, makin penasaran kepada baby El nih. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dipermudah untuk persalinan di Alasi nanti. Kita tetap dukung, tetap support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar. Berikutnya yang kita lihat di sini di postingan ini ya tentu banyak dibanjiri komentar, banyak respon yang diberikan. Ia ya, ini dari akun Instagram Leslar.infotainment mengatakan beberapa bulan lagi kita punyakan keponakan online, masya Allah banyak persahabat yang makin gak sabar pastinya selalu menunggu Leslar Junior tiba persahabat ya dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram oseng underscore kangkung ya underscore lesti mengatakan dalam kolom komentar. Akhirnya ada juga foto berdua di Turki di feednya bunda sehat selalu ya papa bunda dan baby L amin Yang kita tunggu-tunggu akhirnya posting juga persahabat ya foto berdua Lesti dan Rizky Pilar Dan ada juga komentar dari TV Karlina persahabat yang mengatakan Masya Allah bahagia selalu kesayangan Luar biasa Teh ya, Petri, salah satu orang yang selalu mendoakan, mensupport, mendukung banget dengan hubungan pribadilah kesayangan kita. Ke Kabar berikutnya kita lihat persahabat dari sebuah postingan spesial juga nih untuk kita semua dari akun MRT Leon Tour persahabat ya memposting sebuah postingan foto di IG-nya yang mana bersama Lensi dan bilang tuh kece banget ya akhirnya vitamin muncul juga nih di hadapan kita, alhamdulillah mereka diberikan kesehatan dan mudah-mudahan diperlancar dipermudah segala urusan yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky bila beserta keluarga dan tim. dan kita lihat keunggahan slide berikutnya tuh, aduh tentunya hanya punggungnya saja para sahabat ya, tetapi kita merasa bahagia, alhamdulillah. Leslar tim selalu kompak dan selalu solid. Mudah-mudahan saja selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua. Postingan tersebut juga nge ya, kembali oleh akun HP tentang Kota Sultan banyak dibanjiri komentar dan respon juga dari para fans, yakni dari akun Valina Aster. Masya Allah, Bunda BBL semakin cantik dan menggemaskan. Masya Allah, banyak persahabatnya, dan kita lihat juga. Komentar lain diberikan dari Agung Instagram Zana19954. Dede kalau pakai hijabnya model gitu tambah unyu unyu mukanya pastinya. <gifat> Ideal kita selalu saja tampil luar biasa persahabat dia. Dan untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan info persahabatnya soal cinta selar nanti hari Minggu. Akan tayang lebih awal jam 13.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya setengah 2 siang di Antepik Yuk kita dukung yang terbaik karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan yang sangat membanggakan juga di postingan ini Yang mana sudah ada iklannya persahabat ya Rajatrevepol.id Terima id Tentu yang membuat kita self sama foto kakak dan dirinya Lesti yang sedang naik utam berdua. Tuh, cute banget persahabatnya Masya Allah, keren, luar biasa. Mudah-mudahan saja Leslar selalu diberikan kesehatan hidup. Dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah spesial dari gasnya di relasi vitamin bahagia membuat kita semakin penasaran dengan foto ini, Para sahabat ya perhatikan tangan yang memeluk perut, aduh, masya allah banget, persahabat ya tangan kakak pilar digenggam oleh tangan relasi kejar, itu masya allah, tabarakallah ini, tentunya luar biasa mudah-mudahan selalu sehat untuk BBL terutama mudah-mudahan saja selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Unggahan oh, ini di repost kembali oleh akun Lesti Bila Tim banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan dari akun Instagram It's underscore Pradi 7 Menyatakan oke okay, setelah kurang lebih tujuh menit Gua paham katanya tuh Masya Allah Luar biasa tangan yang selalu memeluk perut Yang selalu mengurus perutnya Bunda Masya Allah Mudah-mudahan saja Sehat, bahagia dan selalu diberikan keberkahan Amin